Predator adalah sebutan untuk hewan yang hidupnya memburu, menangkap dan memakan hewan lainnya ya sob? Ada banyak sekali hewan yang menduduki predikat predator puncak atau yang duduki bagian atas rantai makanan dan tidak memiliki predator alami. Contohnya seperti singa, harimau, buaya dan lain sebagainya. Jika biasanya mereka bertarung dengan hewan yang memang akan menjadi mangsanya, tentu saja sang predator lah yang akan menang. Lantas bagaimana jadinya ya jika sesama predator saling bertemu dan bertarung? Kira-kira siapa ya yang paling kuat? Penasaran bukan? Seperti seekor harimau bengal yang bernasib sial saat bertemu ular piton besar di tengah hutan ini. Ular piton besar ini melintang di jalan menghalangi sang raja hutan. Harimau bengal nampak was-was mengitari ular piton yang menghadang jalannya. Demikian pun sang ular piton nampaknya juga was-was mengamati pergerakan harimau. Momen pertemuan dua predator ini diunggah oleh akun atwild__savage__world di Instagram. Di video itu baik harimau dan ular saling menunggu. Pertemuan antara dua predator puncak India, harimau bengal dan piton burma tampaknya tidak ada dari mereka yang ingin bertarung kali ini. Tulis akun atwild__savage__world di narasi unggahannya. Di video tersebut sempat terlihat ular bergerak. Piton menghadapkan wajahnya ke harimau yang mengitarinya. Saat ular menganggarkan mulutnya, harimau pun terekam mundur dua langkah menjaga jarak dengan piton. Di ujung video, harimau pun memilih tak cari masalah. Lantas, harimau pergi meninggalkan ular dan masuk ke dalam semak-semak yang rimbun. Sedang ular piton tetap melintang di jalan setapak hutan. Pertarungan hewan buas di alam liar memang tidak dapat diprediksi. Sama seperti ketika kedua predator bertemu dan saling memangsa satu sama lain. Namun, pernahkah kalian melihat pertarungan antara seekor jaguar dengan seekor ular anaconda? Kira-kira siapa yang memangsa dan dibangsa ya? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahukah kalian, sop jaguar adalah hewan sejenis kucing besar yang tergolong dalam genus Panthera. Kucing liar ini juga merupakan hewan predator tercepat ketiga di bumi setelah harimau dan singa. Membahas tentang jaguar, anaconda juga merupakan hewan melata terbesar di bumi yang mampu melilit dan melumpuhkan musuhnya dengan cepat. Anaconda juga mampu menelan mangsa berukuran satu sapi jantan dewasa. Awalnya jaguar lapar itu hanya mengincar impala yang tidak merasakan kedatangan sang hewan predator yang segera menjadi buruannya. Dengan target yang besar, kucing besar ini pun memutuskan untuk mendekati makan siang dengan ukuran super. Namun hal yang tidak diduga, seekor anaconda yang datang dengan senyap langsung menyerang sang jaguar tersebut dengan menggigit kaki bagian belakangnya. Maka terjadilah sebuah pertarungan yang tidak terelakkan. Jaguar yang dikenal dengan memiliki tenaga yang besar untuk membalikan keadaan tidak mampu menghindari lilitan anaconda itu, yang terus menekan badan kucing besar itu. Dengan cepat, jaguar itu terus melakukan perlawanan supaya dapat meloloskan diri dari lilitan sang anaconda tersebut. Jaguar terus menggigit dan mencakar badan anaconda itu, berupaya agar lilitan anaconda itu berkurang. Tetapi sang anak terus menekan dan melawan balik agar sang jaguar kehabisan tenaga dan napas. Lilitan pada ular itu mampu menutup aliran darah dan oksigen pada tubuh yang mampu membuat musuhnya lumpuh tanpa bernapas. Kucing besar itu terus bergulat dan mencakar lalu menggigit ular itu. Setelah 15 menit, akhirnya sang jaguar berhasil dilumpuhkan oleh anak dan menjadi mangsanya.